Ini lagi Brendan. Lagi dari acara uh, alat vihala yang diselenggarakan oleh uh, Gubernur Jawa. Kami uh, dari lintas agama mendapat uh, undangan untuk menghadiri. Luar biasa Pak Ganjar adalah uh, tipe seorang bapak uh, juga uh, baik di dalam kepemimpinannya, dia merakyat dan beliau adalah memahami. Bagaimana memimpin dan dia seorang budayawan juga memahami budaya bangsanya. Sangat menjunjung tinggi toleransi karena Bapak Ganjar adalah paham karena beliau dari, dari sejak kecil dia hidup dari keluarga yang apa sederhana sehingga walaupun mencapai tingkat sampai gubernur saat ini beliau sangat menjunjung tinggi toleransi. Setiap tahun sekali Pak lintas agama kumpul menjelang Pasca, menjelang Natal beliau selalu menyertakan dari Departemen-departemen agama untuk kumpul dan beliau sangat memperhatikan baik agama apa saja kumpul jadi satu untuk diperhatikan Kami mengucapkan terima kasih bisa kesempatan bersilaturahmi dengan bapak Gubernur dan Pranowo Kami Bersama dengan Pak Uskup dan juga Umat Katolik, mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri, L.A. Idin mohon maaf lahir dan batin. Dan kiranya dengan kesempatan silaturahmi ini, jadi tanda bahwa toleransi di Jawa Tengah menjadi suatu yang sangat indah dan terus kami upayakan untuk bisa kami jaga dan kami lestarikan. Hari ini, kami juga bersilaturahmi bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama, Islam, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, dan juga berbagai aliran kepercayaan yang juga dengan Bapak Gubernur. maka kiranya ini menjadi tanda bahwa kami semua, teman-teman agama berusaha bekerjasama dengan sebaik-baiknya menjaga dan merawat mat kami agar terus bisa upayakan jalinan kerjasama persaudaraan dan toleransi di tengah masyarakat Kita bersama tahu bahwa Jawa Tengah adalah barometer untuk kita bersama-sama untuk saling berbagi, menjaga kebersamaan, sekaligus dengan perhubungan dan toleransi. Dan Kita memang dari waktu ke waktu terus-menerus untuk menguatkan operasi beragama untuk bagaimana kita beragama dengan baik, sehingga kita bisa melukur dengan keempatan kita sendiri, dengan masyarakat, dan juga dengan agama-agama yang ada. Dan itu memang bagi kita sebagai masyarakat Jawa Tengah kita harus terus jaga, jaga rawat ya, kebersamaan dan kerukunan serta toleransi ya, dengan cara cara seperti ini. Berarti kita turut serta membangun, utamanya bangun Jawa Tengah ya, yang kita cintai karena kita lahir di Jawa Tengah, dan hidup di Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus merawat dan menjaga kebersamaan dan kerukunan itu uh, tidak lepas dari uh, budaya, akar-akar budaya yang ada di masyarakat yang sebagai bagian dari lokal sistem yang kita lihat di Bersama. Saya melihat uh, Pak Gendera sosok mungkin yang memang memperhatikan seluruh masyarakat, utamanya masyarakat beragama ya, dan, dan uh, sangat peka terhadap utamanya isu-isu kehidupan beragama di mana uh, terus penguatan di mili toleransi itu harus dijaga dengan baik. Dan Pak Gendera adalah sosok yang Luar biasa, kaitannya dengan uh, akar rumput ya, apabila nah, pun uh, akar rumput adalah bagian dari uh, kehidupan kita, kemasyarakat, kemasyarakat, negara yang tentu butuh kenyamanan, butuh uh, pelayanan yang lebih uh, baik. Ya sebenarnya kan masuk hari pertama kita langsung mau open house antar instansi ya termasuk masyarakat di sekitar kantor Pemprov Tapi karena kemarin ada larangan maka kita bereskan dulu sampai harus balik berjalan tuntas Dan hari ini Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan itu Ini masih ada yang WA saya, Pak nanti sampai jam berapa? Gitu. Jadi masyarakat masih pada mau datang ke sini saya bilang, enggak ya, kira-kira sampai jam 12 saja karena habis itu masih ada Pekerjaan dan kawan-kawan harus kembali ke meja pelayanan masing-masing. Jadi ya luar biasa, luar biasa. Saya kira mungkin karena mereka merasa ya ini lebaran yang terakhir, <tik> terakhir dalam penugasan saya dan Gus Yassin ya, yang di Pemprov -Pem Jateng sehingga tadi uh, suasananya menjadi begitu meriah. Terima kasih untuk semuanya, maaf lahir ya. ya.